Guys ya, welcome back lagi bersama Awi. Ya kita gaskan lagi kita cari-cari pola-pola gacor. Kita cari slot gacor ini, ini di turus delapan ya kita gas-gas lagi kita cari-cari pola-pola menjam, ya. Bagi yang udah enjoy kita tetap tabis turus delapan 8 Baiklah kita cek ke kolom deskripsi nanti ya dan yang ketiga aktifkan terus lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan informasi-informasi konten-konten menarik lainnya ya Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe ya Kita disini setiap hari nanti cari pola-pola yang Dan jangan lupa juga dibantu like, komen, dan share sharenya ya dan Jangan lupa simak pola-polanya ya Tapi ingat, ini jangan dijadikan ajang mata pencarian sehari-hari Ini hanya untuk kebari bulan saja malah, ya Jangan terus bersama aliyah ya jangan lupa arena bermainnya di 288 ya guys gitu. ya dan terus pokoknya lah oke di sini kita coba mainkan turbo tombolnya ya kita coba di 30 tombol setiap hari kita mencari tuan tuannya di doanya di 88 ya 338 atau 288 ya dan dan dan lagi pokoknya lah ya dan, dan, dan, dan jangan lupa arena bermain kita di ya lewat WhatsApp dan berbagai macam. Ya, yang mau daftar kano ini silakan bisa cek ke kolom komentar, mas ya. Jangan lupa juga di komen komen damai, dan maikan juga komentar ya. Boleh juga request request di kolom komentar. Setiap kita mencari pola pola kano, mencari kertas kertas kano nya di jurus 88 delapan, ya Jangan lupa simbolnya. lima pola polanya belum jelas pola sudah kenal ya jangan lupa pokoknya mas hari kita di 88, ya Dewa terciptan ya raya. jangan lupa juga di share share lagi man. ya dan jangan lupa di ya. tambah ramai setiap hari kita mencari pola pola jajar, mencari info info pola jajar lainnya di turut 88 ya. setiap hari pokoknya masih di delapan ya, di dasir pokoknya sudah setiap hari kita bongkar polanya di street bolanjang ya. kita cari yang sejajar sebenarnya di bolanjang. Masih belanja lebih normal ya daripada umur. Di gaskan, jasen, jasen, lagi, Pokoknya mah hanya di turut delapan, Dan jangan lupa juga ini hanya semata-mata hiburan saja ya, dengan jadikan ajang mata pencarian sehari-hari. ya Ini hanya sekedar hiburan saja ya. Jadi ini kita coba 5000-an langsung di web 2000. Oke, ini ya. teman profil-produk saja, mangga. Kita 500. Kita simak dulu kita yang kemarin-kemarin dikasih Dress cream pokoknya setiap harga cukup mantap, ini produkannya sekali anjay. Temanya banyak banget, dikasih meja sama rumah anggur boleh, hampir. Nah, bulan kaki micin selagi memang mantap, jual, ya, masih ada, nampetin lagi. Masih banyak, ternyata ya, bro. Wow, well, ya, Jangan lupa setiap hari kita ada pertandingan turut delapan setiap hari itu, kita lagi banyak, kita nampak, kita lagi bonus, bonus, bonus Mari lainnya, untuk ya. juga untuk beton ya. Jangan lupa bukan di turut 8, 8, ya. untuk dapatnya, langsung saja terus, komentar, mah ya. Mohon maaf juga bila ada saran-saran lain harapin dan ini kita udah habis ya terima kasih banyak untuk kalian semua ya sampai jumpa di next konten berikutnya bang ya see you again.